kali ini kita akan mengatasi masalah ini nanti nih ha ya, gak, gak muat muat ini karena lubangnya ke, kur, kekecilan nih jadi bisa kita menggunakan bor atau kita bisa menggunakan uh, apalah nah, ini kita menggunakan ini boy ini alatnya nih ini kita nih gini ah saya deh kan nah, kita tengok lagi nih ya nggak masuk dia untuk masukkan senar ya Oke, ini kita jangan hmm. dibaksa besar-besar nanti dedol deh ya Nah ya ya aja, bor tetap ya, jangan lupa ya kalau video ini kalian rasa bermanfaat bisa kalian share, kalian like, dan subscribe ya, jangan lupa uh, datang ke channel Music